Assalamualaikum Hai guys apa kabar Damang Alhamdulillah Oke kebetulan hari ini Aku lagi berada di daerah jonggol uh, Tepatnya untuk wisata uh, Curug Citiis. Mungkin kalian bisa lihat di belakang aku Ini curugnya ya Dan kebetulan Menurut informasi Curug tersebut baru ditemukan sekitar 3 bulan Yang lalu nah kebetulan aku lagi ada di sini sama temen-temen sekalian deh aku nge-review tentang produk Joyful produk minuman dan kebetulan minuman ini pemiliknya adalah sahabat dari suami aku mau tau gimana rasanya? yuk ikuti terus ini dia guys produknya Joyful Almond Milk yang pertama ini rasa varian vanilla ya yang kedua choco Nanti kita coba ya keduanya. Gimana sih rasanya? Ikuti terus. Yang pertama kita cobain yang rasa choco dulu ya, guys. Bismillah. Rasanya almond banget ya. Kayak berasa ada tekstur-teksturnya gitu. Mungkin almondnya kali ya. Ngeblendnya jadi agak sedikit. Nggak uh, begitu lembut banget, enak di udara yang lagi panas kayak gini. Ini uh, lumayan lah, seger. Yang kedua, kita coba yang rasa uh, original Joyful. ini rasanya lebih klasik lebih alami natural moms bisa minum edisi asi poster joyful